Hai hey semua, kali ini aku akan masak ayam kecap ala anak kos kosan. Kalau kalian pengen tahu gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan bahannya, ikuti terus ya videonya sampai selesai. Pertama, aku akan haluskan bumbunya, bawang putih, lengkuas, jahe, dan kunyit nya seperti ini ya, teman-teman. Di sini aku sudah siapkan panci, terus aku masukkan daging ayamnya. Jangan lupa dicuci dulu hingga bersih ya, teman-teman. Dan bumbu yang sudah dihaluskan tadi aku juga masukkan. Garam dan ketumbar aku juga masukkan. Kemudian aku remas-remas biar daging ayamnya dan bumbu tercampur rata Biar daging ayamnya empuk dan gurih, aku ungkap kira-kira sekitar 10-20 menitan Sambil nungguin daging ayamnya diungkap, aku potong-potong bawang bombay dan capi merahnya untuk cabai merahnya aku potong serong kayak gini ya teman-teman. Kalau udah kelihatan empuk, angkat daging ayamnya dan tiriskan kuahnya. Jangan dibuang ya teman-teman. Nanti kita pakai ya rasanya semakin enak dan gurih Di sini aku udah panaskan minyak. Terus aku masukkan daging ayamnya satu per satu. Aku goreng sampai terlihat agak kecoklatan ya teman-teman. Dan kalau udah terlihat agak kecoklatan, angkat dan tiriskan. Sekarang kita tumis bawang bombaynya hingga layu ya teman-teman. Masukkan cabai merahnya terus aduk-aduk. Masukkan kecap manis 3 sendok makan. Saus tiram 1 sendok makan rasa gula pasir bumbu ketumbar dan lada bubuk terus aduk-aduk hingga tercampur rata ya teman-teman masukkan kuah rebusan daging ayamnya tadi masukkan daun jeruk boleh pakai daun salam juga ya teman-teman terus aduk-aduk Jangan lupa sisi dulu ya teman-teman Kalau rasanya udah pas Tunggu sampai mendidih Kemudian masukkan daging ayamnya Yang sudah digoreng tadi ya teman-teman Kemudian aduk-aduk Dan biarkan sampai kuahnya menyusut ya teman-teman Kalau udah menyusut Masukkan daun bawangnya Terus aduk-aduk Sampai daun bawangnya agak lemas ya teman-teman Kalau daun bawangnya udah agak lemas Itu tandanya udah matang ya teman-teman Dan sudah siap disajikan Nah ini dia ayam kecap ala anak kos-kosan mantap kalau kalian suka video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman Terima kasih